Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Terima kasih Anda masih bersama kami di STV Video Teman-teman ada kabar gembira nih buat teman-teman yang hobi ya main kripto ada kripto gratis dari Meme Bank yaitu MBK sekaligus akan mendapatkan Bitcoin gratis ya melalui phonechat ya teman-teman di sini akan coba saya buat tutorial untuk pendaftaran atau men ataupun mengklaim ya mengklaim 50 MBK dan Bitcoin gratisnya pertama kita klik ini link pendaftarannya usahakan kita uh, mendaftarkan menggunakan Chrome ya teman-teman menggunakan Chrome dan akan terlihat tampilan seperti ini ini kita masukkan email kita masukkan email yang aktif ya Saya sampaikan untuk mengisi email, kita langsung diketik ya teman-teman, jangan diambil dari pastenya, copy paste, tapi kita klik langsung, ataupun kita tulis langsung email kita seperti itu. Dan selanjutnya diisi web 20 wallet address, Di sini kita isi alamat wallet kita ya, alamat wallet kita BNB ataupun Smart Chain. bisa kita ambil melalui market ataupun menggunakan trust kita ini saya akan coba menggunakan trust ya. kita buka trust wallet. kita untuk mengambil semacainya bab nah teman teman saya sudah buka trust saya ini kan ada smart chain. kita klik smart chain. kemudian kita klik ini, dan kita copy, kita klik copy, e, hasilnya akan kita tempelkan di sini, nah kita tempelkan di sini, kemudian kita klik, saya bukan robot, ini, nah kemudian kita klik claim. Nah, sudah kita klaim teman-teman 50 NBK dan Bitcoin-nya 0,000028 minus speed 0,5. Seperti itu. Kita klik good it. Nah, ini. Dan di sini kita disarankan untuk ini untuk verifikasi email ya. Verifikasi email kita. Agar kita bisa mengaktifkan Focetnya kita Ini seperti ini Kita klik caranya Untuk mengaktifkannya kita klik ini Email kita kita klik saja Di sini ada bacaan send Kita klik send Nah seperti ini Sukses Kita lihat di email kita Kita buka email Ini kode verifikasi sudah masuk di email kita, kita klik, kemudian kita salin ya, ini kodenya kita salin. Kita kembali ke pendaftaran tadi, ini kita tempelkan di sini, kemudian kita klik submit, nah. Nah, email kita sudah terverifikasi, tandanya terverifikasi sudah ya, hilang ya, tanda serunya sini tadi. Kemudian, uh, disamping kita sudah mendapatkan 50 MBK, crypto BK di Crypto Meme Bank ini, kita juga bisa mendapatkan gratis Bitcoin melalui voucher ini teman-teman. Kita dalam mengaktifkan ini, mengaktifkan voucher BTC ini, per 6 jam sekali dalam satu klik kita akan mendapatkan 0,000 seperti itu 0 cara aktifkan kita dalam aktifkan ini aja kita klik dan disarankan kita membuat password ya teman-teman kita buat passwordnya Hai Nah setelah kita buat password kita klik kirim saya kirim. ini uh, voucher kita sudah aktif ya teman-teman, sudah aktif, seperti itu. sangat mudah sekali. dan teman-teman kita coba lihat-lihat dulu ya. menu daripada Meme Bank ini, kita klik ini garis tiga. Uh, di sini ada home ya, kita klik home. Ada tampak tampilan seperti ini. Di sini masih komen soon teman-teman ya. Dikarenakan memang ini adalah market baru seperti itu. Dan ini masih komen soon, ada banyak sudah crypto-kripto ternama di sini. Ini ada Bitcoin, ada BNB, ada ETH, juga ada Doge, ada Shiba. Yang saya lihat crypto crypto ternama nih, teman-teman ya tergabung dalam 20 besar kripto jajaran dunia seperti itu dan ini trade kita klik trade uh, di sini masih coming soon masih coming soon masih coming soon dan selanjutnya ini adalah walletnya wallet seperti itu ya teman teman uh, meme bank saya jelaskan lagi ini adalah exchange masih baru dan nanti uh, listingnya me bank ini bersamaan dengan listingnya MBK Gretel MBK. kalau nggak salah tanggal 9 Juni ya teman-teman 9 Juni sekaligus juga untuk vouchernya nanti kita bisa withdraw di listingnya MBK nantinya dan yang terakhir ini kan website ya teman-teman untuk bisa ini kita tampilkan di layar HP kita. Ini kan di atas ada titik tiga nih. Ya kan? Ada titik tiga. Kita klik titik tiga. Kita klik titik tiga. Kemudian di sini kan ada bacaan tambahkan ke layar. Ini tambahkan ke layar. Kita klik tambahkan ke layar. Nanti setelah kita tambahkan. Ini akan terlihat di layar HP kita. Kita klik tambahkan. Ya sudah tertambah. Kita lihat di layar HP kita. Nah ini. Meme Bank sudah terlihat. Jadi uh, kita nggak nggak melalui link kalau kita mau melihat Meme Banknya teman-teman. Ini kita bisa klik ini kita langsung ke aplikasinya seperti itu. Saya kira untuk sementara itu dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin uh, mendaftar ataupun mengklaim kripto gratis ini 50 MBK dan Bitcoin gratis teman-teman bisa lihat link pendaftarannya melalui melalui link di bawah di deskripsi teman-teman bisa lihat dan bisa mendaftar melalui link tersebut juga teman-teman jika ingin bertanya langsung dengan saya teman-teman bisa klik link WA saya ada juga disitu saya kira cukup demikian dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh